Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari, selamat hari, selamat berjumpa selamat hari, kembali Di selamat kesayangan selamat Di selamat yang akan mengabarkan selamat hari, seputar hari, selamat hari, selamat hari,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 ada sebuah unggahan spesial bahagia yang kita dapatkan persahabat ya dari agung Lesti Bilar Gallery underscore. Di sini meri post kembali unggahan dari kawan potret persahabat ya masya Allah baru muncul baru keluar nih postingan foto manja yang selama ini dipendam akhirnya baru keluar setelah halal sahabat ya. Ini ketika momen tentunya Leslar memakai baju warna pink ya Masya Allah dicium keningnya Tentu membuat heboh pada tentunya Leslar lover seluruh dunia ada sebuah kalimat keren yang dituliskan oleh Les di Pilar Galeri di sini mengatakan ampun dah itu hidung ampe penyok bang. <laughs> Cute banget persahabat ya itu foto yang lagi pakai baju pink ya. Tuh. <laughs> Luar biasa kegiatan yang kita dapatkan ini mudah-mudahan selalu bahagia, selalu bersama dan selalu mendapat keberkahan dan barokah. Amin alamin. Berikutnya, kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah unggahan spesial terbaru dari Dedek Lesti Kejora nih Di gasnya, Masya Allah kelakuan jailnya persahabat ya Saat tentunya suami menguap, Dedek Lesti buat bumerang persahabat ya Aduh, ini cute banget ya Kejahilan dari sang istri mampu membuat kita ketawa bahagia Suaminya lagi nguap Eh, dibumerangin Memang luar biasa persahabat ya Kelakuan dari Leslat, Tentunya gesreknya Selalu ada, mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada pasangan Suami istri, dedek Lesti Dan kakak Rizky Bilar dalam postingan tersebut banyak sekali komen, banyak sekali tanggapan juga, yakni salah satunya dari akun alfi underscore mengatakan beda ya pengantin baru mah bawaannya ngantuk mulu. <laughs> ini luar biasa persahabat, ya doakan selalu yang terbaik untuk mereka dan tentunya kita tetap kompak dan solid selalu mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat, ya ada momen spesial yang kita dapatkan malam hari ini. Diunggah oleh akun Atik Batik nih, Masya Allah nobar pengantin baru cenah di keluarga Rizky Bilar. Leboh banget, persahabat ya. Kita lihat aja nih, suasana di rumah Abang Bilar lagi nobar bareng. Ada Papa Daniel, ada ibunda juga dan keluarga persahabat ya, Masya Allah. Ternyata bukan cuma kita yang senyum-senyum lihat mereka persahabat ya, keluarganya pun... Senyum senyum, gemes lihat pengantin baru ini. Masya Allah, luar biasa, doakan selalu terbaik untuk Leslie dan bilang, dan tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini tuh informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Mencampkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.